Kali 100 Aduh Auto sempak ah, Kali ratus Kali 20 Ya juga dapat Aduh Ini auto Auto sempak lagi ya Kawan-kawan Aduh Aduh ah, ah, Kali 100 Kali 50 Eh 500 juga dapat Aduh Aduh Kali merahnya dapat semua anjing, anjing ini kali Udah kali Aduh Kali 200 ah. Waduh kampret aduh Pak lagi ya kawan-kawan uh, uh, wah Mark Mamang Jody The King of Olympus Akhirnya bisa Mark lagi ya kawan-kawannya uh, The King of Olympus ya kawan-kawannya Iya udah ada di dalam gamenya ya ini kawan-kawannya seperti biasa kita kocok-kocok dulu pakai manual ya Oke okay. seperti biasa nih mm -mm. oke okay. kita turba 10 Oke okay. di sini memang Juni bawa modal dengan gocap ya 50.000 doang ya kawan-kawan ya kita lihat ya Oke biru jadi ungu Iya ungunya juga jadi Oke Aduh kosong kosong kosong Kosong ya Turbo lagi oke Tos yeah. Iya kuning cawannya boleh ikut pecah Oke birunya juga pecah Aduh, Aduh Tidak di -ulti, ya Si kakek jahana meleguk ya Gak apa-apalah, awal-awal ya Oke, biru Aduh, tidak ada lagi Kita langsung gas ya, coba ya All-in-ken, kumamang Joni ya Kita lihat dapat apa ini oke Eow, Aduh, kaldu lewat Oke, hijau kena Kuning juga jadi itu Mantap birunya juga jadi ungu cawan Oke kali lima saja ya lumbayun Pecahannya juga lumbayun banyak ini ya Oke He -he, mantep nice, nice. Oke oke oke oke oke Awal yang bagus ya kawan-kawan ya He -he. Oke kosong Iya kuning Ulti aduh Kali tiga oke kali tiganya dapat Oke biru. Alah oh euwe ya aduh aduh aduh, aduh aduh aduh. Oh aduh aduh mah kotanya jadi ya kali dua kali kalau cantik ya enak sekali ini 40.000. Sempak yang pertama tipis-tipis kawan-kawan. Oh ya lagi. Oh, oh, biru jadi kuning satu lagi aki. Tidak dikasih aduh anjing. Sayang ya tapi nggak apa-apa masih ada enam kita lihat ya oke okay, kali dua aduh aduh aduh oh, iya Ijo. kasih satu lagi sekitar naki. aduh nge oke okay, kali dua oh aduh sih oh, Ijo. biru auto jadi oh, oh, ungu ultinya aki iya oh, oh, kaldu cantik ya nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa kaldu cantik juga yang penting udah Sempak ya 82 ribu cuan lah ya Balik modal lagi sama Dikasih 40 ribu lagi oke nggak apa-apa Cuan 42 ribu ya Ayo kita di spin cepat 10 Bung. Aduh lewat kali 5 Gak ulti kamana menisi aki Ayo gak Oke, oke. Uh -uh, Kosong ya Kita tunggu Oke aduh kali 6 lewat itu aduh, aingah kuning boleh, apalagi. Oh, oh, oh, wahannya ah, uh, mm -mm, seperti biasa. Memang Joni ingatkan hayuk kepada kawan-kawan ya yang mau bergabung, yang mau ikutan ya dengan. Komunitas Mamang Joni, Mamang Joni sematkan di kolom komentar Hayu masuk Hayu di sana kalian bisa minta-minta info-info yang lagi gacor apa XTP-nya yang lagi bagus apa Bang nanti di sana dikasih ya He -he. di komunitas Mamang Joni ya He -he. kalian juga bisa di sana saling sharing-sharing pola bermain game pragmatik ya kawan-kawannya game apa aja bisa tuh minta polanya di sana saling bagi-bagi pola ya. He -he. Ya nah, yang nanya juga Mamang Joni main di mana ini? Mamang Joni main di Boswin 168. Kawan-kawannya Hayu atau uh, Mamang Joni tunggu di komunitas Mamang Joni ya. Uh, uh. kalau nama komunitasnya? Komunitas KSS. Iya, yeah, di sana juga Mamang Joni lagi bagi-bagi baju komunitas. Siapa yang mau? Uh, hayu gabung. Boswin juga ini lagi gak kan mana ultinya kakek uh, uh, event ya uh, hayu yang mau ikutan event hayu join di komunitas mamang Joni nanti di sana ada syarat dan ketentuannya kalau mau ikutan event ya oke okay, hayu mm -hmm. oke okay lah kita kocok aduh satu lagi itu astaga kamu aduh aing itu skater ketiga sayang ya nggak dikasih satu lagi ya si Aki akimakampret memang ya oke okay, kosong Kosong Kosong Alah Nggak si kolong boy, boy, Aduh Oke okay, kuning Jok Hmm Hmm gua lanjut tanahnya Aduh Aduh Aduh Oke okay, Jok Oke okay. Oke okay. Aduh Kuning Hmm oh, -nya. Aduh Aduh Aduh Coba ya langsung kita all in lagi ya uh, uh, di 40 aja ya oke okay. all in sih aku mamang Jonima eh iya kita lihat ya kawan-kawan dapat apa ini di all in teh. oke okay, ya oh kosong awalnya nggak apa-apa kosong oh. aduh ya boy Alah ulti kakek ah oke kali dua kaldu-kaldu cantiknya enak aki kaldu di kaldu-kaldu-kaldu mm -mm, mm -mm. oke aduh ya oke eh si Audu kali 15 langsung pecahnya banyak waduh-waduh Aduh, nggak ada lagi. Lanjutannya, eh Sugante mau pecah lagi itu merahnya Aduh, tapi super bagong kita dapat ya kawan-kawan ya. Hmm, kena sih ya, awal-awal. Oke, okay, masih ada 7 spin lagi. Aduh, lo bateing ultina. Oke, okay, kali dua belas ya kena ya. Oh uh, uh, biru jadi. Apalagi ini. Wah, uh, uh, kali dua ya. Aduh, sial lumayan lah ya. Uh, uh. Madu, ini udah tiga satu ini. Aduh, oke. Okay. jam sih. Oke, okay, oke. Okay ijo mana ultinya kakek kuning juga jadi boleh oh ulti kaki mana ulti ulti anim ulti mana aki ulti aduh kali tiga oh lah lah lah ditambahin lagi cincin waduh duh juga pecah ayukin lagi oh aduh malah di ulti ya tapi nggak apa apa auto sempak ya kawan-kawannya sempak kakek jauh wangi enak enak enak enak enak Tuh, lanjut lagi aduh siapa woi Oke okay. Oke makot, aki mana ulti lagi aki aki mana? Aduh anjing aduh anjing aduh anjim tidak di Aduh, aduh sih sayang makotanya jadi tapi tidak di Aduh kaldu lagi ultinya ya. Hijau oke, okay. ungu. Uh. Aduh siang lulus memang Joni. Aduh oke. Okay. Oke ungu lagi. Ah, nih. Oh, Aduh sia Boy Sayang udah dapat satu ya, tapi enggak apa-apa ini udah profit banyak ya kawan-kawannya. Aduh. Ayo. Oke kita ini lagi ya, kocok-kocok lagi ya. Kalau, naikin bed coba ya. Spin cepat. Kita nyalain spin cepatnya, tapi di auto. Eh di auto lagi di manual aja ya kawan-kawannya. Kita lihat oke cincin boleh kakek kasih skaternya dua lagi skaternya dua lagi boleh alah kamana iya Aki Aduh Aingah Aduh Aingah oh, ya enggak apa, -apa. yuk kita langsung all-in kan kumamang mah wanikan anjim Iya si kake, celano iya Oke langsung eh oh kali dua lembah, kali 15 belasnya lewat doang goblay kali 25 kali 15 anjim wah. Kali 100 ya dapat aja di sini. Aduh aduh aduh aduh aduh. Kali 10, kali 100. Aduh auto sempak ya kawan-kawan saya pakai ya. Wangi ya enak enak enak aduh aduh aduh. Ini mah masih jauh lagi teman. eh Aduh si Boy. eh alas si lewat anjing. Eh, kali dua kali 20 ya juga dapat. Aduh ini auto auto sempak lagi ya kawan-kawan. Aduh aduh aduh memang jadi kaget. Aduh aduh suklat kok malam. Aduh, nama kali. Aduh, aduh, aduh. Ngomong gini mau ngomong apa ini? Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh. aduh. Ah, sempak ya kawan-kawan. Aduh, sempak kayak Jiu Swangi. Aduh, sial boy. Bisa dapat masukin enggak ini? Aduh, aduh, aduh. Aduh. Aduh kosong. Aduh. Wah, ah, kali 100 kali. Luar 50. pulu. Eh, 100 juga dapat. Aduh. Aduh, kali merah aja dapat semua anjing. Anjing ini kali. Udah kali. Sekali 1200 tiga enam anu. Aduh. Aduh. aduh mama. Aduh, bingung. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, wangi wangi wangi ya enak aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kampret aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Oh, oh, tapi nggak apa-apa udah kali banyak. Oke, okay. buat lagi. Ah, ala Oke, okay. auto sempak lagi ya kawan-kawan. Uh, uh. Wah, Maxwin, Mamang Jody, The King of Olympus. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Maxwin 12 belas juta ya, Mamang Yuni kaget. Aduh, gemetakanin Mamang Jody. Aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh kaliannya keluar semua kalian ultimerahnya ya. Aduh. 500, ratus seratus dua setengahnya nggak kena aduh aduh si kakek lagi baik sama si cucu ini aduh kakek satu kenugunya mamang Joni mah mau oh, udah atau <laughs> kalau gini mah langsung kabur aja lah ya modal gocapnya dua belas juta nih Siap goblay aki goblay aki goblay aduh sih mamang Joni aduh kaget ya <laughs> buat kalian makanya ayo gabung ke komunitas mamang Joni di sana kita bagi-bagi pola ini aduh mamang Joni juga dapat di komunitas KSS Uh, komunitas Lotek Santuy ya. Uh, komunitas Mamang Joni di sana pola-polanya banyak. Kalian bisa ikutin aja semua ya. Aduh, ini Mamang Joni masih gemetaran ini. Aduh, akhirnya, aduh, Mamang Joni ya, akhirnya bisa maksimal lagi ya kawan-kawannya. King of Olympus ya kawan-kawannya. Duking of kakek uus Mamang Joni teh ya siapa.